Keributan bising di sekitar tanah batu yang berantakan langsung terhenti pada saat ini. Tatapan itu, yang sebelumnya dipenuhi dengan ekspresi terguncang, telah digantikan oleh jejak kejut yang perlahan-lahan naik dari dalam mata mereka. Lindong, nama ini yang mengandung daya pikat magis menyebabkan hati mereka gemetar pelan ketika mereka mendengarnya. Segera setelah mereka memasuki wilayah inti ini, mereka telah mendengar tentang pertempuran besar yang menggerakkan jiwa yang telah terjadi di pintu masuk kota siang Di tempat itu, kekaisaran super yang dikenal sebagai Wind Cloud Empire bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun di wilayah inti sebelum benar-benar hancur. Orang-orang yang mengalahkan mereka tidak memiliki latar belakang yang mengkhawatirkan. Sebaliknya, orang-orang ini hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah. Pertarungan antara Kekaisaran Super dan Kekaisaran Berpangkat Rendah akhirnya berakhir dengan Kekaisaran Berpangkat Rendah sebagai pemenang. Kontras yang sangat besar ini cukup untuk membuat siapapun merasa terkejut. Sebagai anggota dari berbagai Kekaisaran, mereka semua memahami jurang pemisah yang ada antara kedua entitas ini. Bahkan jika beberapa individu yang terpesona dapat memperoleh warisan, masih akan menggelikan bagi mereka untuk menantang Kerajaan Super. Ini sudah terbukti berdasarkan fakta bahwa Trio Mouling memilih untuk bertahan dan memberi jalan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan pengetahuan ini dalam pikiran, ketika berita kemenangan mereka menyebar, itu mampu menciptakan dampak yang menakjubkan. Setelah mengetahui hasil dari pertempuran yang mengejutkan ini, hampir semua orang dengan tegas mengingat namanya. Itu adalah nama yang berani menggunakan kekuatan kerajaan peringkat rendah untuk menantang kerajaan super. Lindong, pada saat ini, nama itu, yang hanya ada dalam rumor, akhirnya muncul di depan mereka. Teguk, beberapa orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka menatap sosok di kejauhan. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa pria muda yang tampak biasa ini, sebenarnya adalah masalah besar yang terkenal di seluruh wilayah inti. Di Medan Perang Trio Moling berubah tenang karena suasana yang tiba-tiba sunyi. Mata mereka memandang Lindong, yang muncul dalam bayangan seperti mode di depan seorang pemimpin kekaisaran Wei besar. Pada saat ini, skala yang tajam di tangan Lindung tepat di depan dahi pihak lain, menyebabkan yang terakhir takut melakukan gerakan apapun. Bergerak seperti petir, Frasa ini melintas di kepala Moling. Dia tidak melihat bagaimana Lindung telah menyerang. Selain itu, juga jelas bahwa pemimpin dari Kekaisaran Wei Besar juga tidak. Jika tidak, tidak mungkin bagi pihak lain untuk memungkinkan lindung untuk menempatkan senjata tajam di depan dahinya. Orang itu telah menjadi lebih kuat lagi. Kelompok Moling saling bertukar pandang satu sama lain. Mereka mampu melihat beberapa kejutan dan emosi yang rumit di mata masing-masing. Ekspresi semua ahli dari Kekaisaran Wei Besar di bawah pohon besar juga berubah secara drastis pada saat ini. Bahkan, ketika mereka melihat skala warna hijau yang sangat tajam yang dipegang di antara jari-jari Lindong, mata mereka tanpa sadar menyusut. Lindong, ekspresi pemuda berwajah hitam berpakaian dingin itu jelas menegang sesaat. Murid-muridnya memantulkan kilatan dingin dari skala berwarna hijau. Sudut mulutnya bergerak sedikit ketika dia berkata, Tidak heran kamu begitu sombong. Kamu benar-benar memiliki kemampuan. Petik dua Kenapa kita tidak melupakan saja hal ini? Jika kita benar-benar mengejar tanggung jawab, orang-orang mulayak mendapatkannya. Lindong melirik pasangan orang yang sial yang segel nirvananya telah diserap oleh kelompok moling melalui visi luarnya. Setelah itu, dia menatap pemuda yang dingin di depannya dan tertawa kecil. Mereka telah merebut segel nirvana dari anggota kekaisaran Wei Besarku di depan begitu banyak orang. Apakah kamu berpikir bahwa masalah ini dapat berakhir dengan damai? Pria muda yang dingin itu menyipitkan matanya dan berbicara dengan senyum dingin. Bagaimana kalau kita bertarung? Senyum di wajah Lindung menjadi sedikit lebih padat. Tatapannya menyapu tangan pemuda yang dingin itu dan samar-samar bisa melihat cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Daya pikat anjing laut Nirvana kelas surgawi cukup kuat. Kamu harus memiliki nafsu makan yang besar karena kamu berani untuk mengambil segel nirvana dariku. Chen Jun. Apakah kamu tidak takut kamu akan menelannya? Sinar dingin di mata pria muda yang keren itu melonjak. Dia menjentikkan jarinya dan belati cahaya hitam keluar dari jarinya. Itu berisi gelombang aura tajam mengejutkan ketika menembus ke arah tenggorokan lindung dengan kecepatan seperti kilat. Dentang. Cahaya hitam bergegas keluar. Namun. Saat akan menembus tenggorokan Lindong, skala hijau tiba-tiba muncul dari daerah tenggorokannya. Dengan suara, dentang, itu benar-benar secara langsung menghancurkan belati menjadi debu. Swash, swash. Mata Chen Jun sedikit tenggelam setelah serangannya diblokir. Tubuhnya berubah menjadi banyak bayangan setelah dia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, ia menjentikkan semua 10 jarinya sekaligus. Banyak pisau cukur seperti cahaya hitam meledak ke segala arah. Langsung menutupi semua tempat fatal Lindong. Lindong tertawa dingin ketika dia melihat bahwa Chen Jun telah menyerang dengan cara yang begitu kejam. Dia segera mengepalkan tangannya dengan erat. Cahaya hijau berkumpul di dalamnya dengan cara seperti kilat. Akhirnya, itu berubah menjadi perisai skala hijau tipis. Perisai skala hijau ini tidak tebal dan hanya berukuran satu kaki. Kilatan dingin menembus tepinya. Tampak seolah-olah telah memotong ruang hingga membentuk beberapa riak samar. Dentang-dentang-dentang. Namun, baju besi skala hijau tipis dan terang ini secara langsung memblokir semua cahaya hitam tajam yang bisa dengan mudah menembus daging seorang ahli di puncak tiga yuan nirvana stage. Percikan terbang ke segala arah saat itu terjadi. Namun, cahaya hitam yang tampaknya tajam ini kesulitan mendekati tubuh Lindong. Swoosh. Lindung meringkuk telapak tangannya sebelum perisai skala hijau tiba-tiba mulai berputar. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, Wir, sebelum berubah menjadi lampu hijau yang menembus udara kosong dan langsung bergegas menuju Chen Jun. Kecepatan di mana perisai lampu hijau terbang sangat cepat sehingga mata secara langsung seseorang tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan Chen Jun hanya bisa melihat lampu hijau berkedip melewati matanya. Selain itu, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kaya dari itu. Tanpa berani sedikit serangan, Chen Jun melemparkan tangannya sebelum bel besar berwarna hitam ditembak dengan peluit dan tanpa ampun dibebankan ke lampu hijau. Lonceng besar berwarna hitam ini jelas merupakan harta bumi jiwa yang sangat kuat. Suara angin yang terbelah terus-menerus terdengar saat ia keluar. Jelas, itu memiliki kekuatan serangan yang cukup kuat. Gong, lampu hijau membentur lonceng besar berwarna hijau. Segera, bel berbunyi nyaring terdengar di udara. Banyak pohon besar langsung diiris terpisah di mana pun gelombang suara berlalu. Garis retak juga mulai menyebar di bel berwarna hitam dengan kecepatan yang mengejutkan sementara gelombang sonik menyebar. Dalam sekejap, bunyi pecah-pecah sebelum bel benar-benar hancur berantakan. Harta bumi jiwa bumi yang kuat dari Chen Jun sebenarnya benar-benar hancur pada pertikaian pertama. Swoosh. Ketika bel besar berwarna hitam pecah, lampu hijau sekali lagi bergegas keluar. Itu terkunci pada Chen Jun. Suara mendengung yang dipancarkan karena rotasi kecepatan tinggi itu seperti sabit dewa kematian. Siap untuk mengambil nyawa orang lain. Segel blade hantu. Wajah Chen Jun menjadi benar-benar suram ketika lampu hijau menerjang segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Akhirnya, dia menjerit pelan. Yuan Power yang tajam dan perkasa tersapu, berubah menjadi pedang hantu berwarna hitam yang menebas ke bawah dengan geram. Dentang, bila hantu berwarna hitam yang terbentuk dari Yuan Power, dengan kejam meretas ke lampu hijau. Suara metalik yang jernih segera menyebar. Segera setelah itu, angin mulai bertiup. Perisai skala hijau dan bila hantu berwarna hitam melesat ke belakang. Akhirnya, itu meledak menjadi fragmen di udara. Beberapa fragmen bahkan memaksa Chen Jun untuk menghindar dengan cara yang agak menyedihkan. Pertarungan ini hanya sepersekian detik. Namun, bahkan tidak perlu membahas siapa yang lebih unggul. Tubuh Chen Jun sedikit sedih ketika ia mendarat di pohon besar. Ekspresinya sangat jelek. Namun, matanya, yang sekali lagi diarahkan ke arah Lindong, tidak lagi berisi terlalu sedikit perkiraan. Sebaliknya, itu benar-benar hikmat. Awalnya aku pikir berita itu hanya rumor, namun sepertinya itu benar," kata Chen Jun dengan dingin. Meskipun dia telah mendengar tentang lindung mengalahkan Wind Cloud Empire, hatinya masih ragu. Namun setelah pertarungan sebelumnya, Chen Jun benar-benar memahami kekuatan lindung. Dengan kemampuannya mengalahkan Feng Chang dari Wind Cloud Empire bukan tidak mungkin. Orang-orang di sekitar dengan tenang merasa terkejut ketika mereka mendengar ini. Ini khususnya kasus para ahli dari Kekaisaran Wei Besar dan wajah mereka sangat menarik. Mata mereka dengan ketakutan ketika mereka melihat Lindong dan mereka tidak lagi berisi tampilan yang mendominasi dari sebelumnya. Aku terlalu malas untuk diganggu jika kerajaan supermu ingin bertindak perkasa. Namun, kamu tidak harus melakukannya kepada teman-teman aku. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya tenang saat dia mengamati Chen Yun sebelum dia perlahan berbicara. Pada saat ini, Little Flame dan yang lainnya juga telah tiba di belakang Lindong. Mata mereka samar-samar berisi kilatan sengit saat mereka menatap kekaisaran Wei besar di depan mereka. Ada tanda bahwa mereka akan menyerang jika ada sedikit perbedaan pendapat. Orang-orang di sekitarnya diam-diam menjadi berhati-hati ketika mereka merasakan atmosfer yang tegang ini. Setelah mengetahui identitas kelompok lindung, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri dan mencari kekalahan. Bagaimanapun, meskipun kekaisaran Wei besar sangat kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekaisaran Angin Cloud. Karena kelompok lindung mampu menghabisi kekaisaran Awan Angin, tidak mustahil bagi mereka untuk menangani kekaisaran Wei besar. Wajah Chen Jun suram saat dia melihat kelompok lindung dari pohon besar. Matanya sedikit berkedip. Akhirnya, dia menyebarkan Yuan Power yang bergelombang di sekitarnya dengan enggan. Dia mengerti bahwa jika dia benar-benar bertarung dengan lindung, pihak yang kemungkinan akan kalah adalah mereka. Semua orang menghela nafas kecewa setelah melihat adegan ini. Ada perasaan tak dikenal di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan sebuah kekaisaran super seperti kekaisaran Wei besar hanya bisa memilih untuk mundur di depan kelompok Lindong. Orang-orang ini terlalu fenomenal. Lindong, aku harus mengakui bahwa kamu terampil. Namun, kamu jangan terlalu sombong. Orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari empat sekte iblis besar dari Ground Evil Alliance dari Battlefield kuno ini sedang mencari kamu. Hehe. Aku bertanya-tanya, apakah kamu masih bisa bertindak begitu arogan di depan mereka? Chen Jun menatap Lindong sebelum tiba-tiba tertawa dingin. Ada pandangan sombong di matanya, namun dia tidak banyak bicara. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya bergerak dan dia memimpin kelompoknya, dan dengan cepat mundur. Empat Sekte iblis besar dari *Ground Evil Alliance*, Lindong sedikit mengernyit saat dia melihat sosok Chen Yun yang menarik diri.